Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pemerintahan Desa Gunung Su mengucapkan selamat bulan puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga bulan Ramadan tahun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan setiap waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Sarang Desa mengucapkan Marhaban ya Ramadan Selamat menjalankan ibadah puasa, puasa Ramadan m 1443 m Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, dengan adat mendengar undangan ini, mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban selama daripada di bulan puasa. Sekian dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemurus Masjid Al Muqaidin Desa Gunung Musu mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah. Semoga di dalam bulan suci Ramadan ini kita beribadah sepenuhnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Puskesmas Gunung Kungsu, mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. 1443 Hijriah.